Selamat pagi teruna. Apa kabar hari ini? Semoga adik-adik bisa bangun dalam keadaan sehat. Walaupun mungkin adik-adik masih sakit atau sedang sakit, tetap semangat ya. Karena di dalam nama Tuhan Yesus pasti bisa sembuh dan adik-adik bisa kembali sehat. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam Selamat pagi teruna yang akan kakak bawakan hari ini. Untuk itu mari persiapkan Alkitabnya dari 1 Yohanes 2 ayat 28 sampai 29. Ingat, 1 Yohanes 2 ayat 28-29 Biarin alkitab tetap terbuka, kita bersatu dalam doa ya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Untuk hari baru, untuk kehidupan yang baru Yang masih Engkau berikan kepada kami Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan dapat Engkau mampukan untuk mengerti, memahami Dan melakukan apa yang kami renungkan bersama ini Untuk renungan firman-Mu ya Tuhan, berkati Curahan roh kudusmu juga engkau berikan kepada kami, dan biarlah kami dapat fokus juga ya Tuhan. Inilah kami, tolong ampuni segala selalu dan nusa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita baca bersama ya, 1 Yohanes 2 ayat 28-29 yang menyatakan. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, maka kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Hari ini judul renungannya berani berbuat benar. Nih adik-adik teruna pasti tahu dong lagu dari Kidung Jemaat 356 yang berjudul Tinggallah Dalam Yesus. Coba ya, kita nyanyiin bareng-bareng. Tinggallah dalam Yesus, jadi olah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andai kuasanya, dialah pokok yang benar kita lantingnya. Lirik lagu yang tadi hendak mengajak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan termasuk kita untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Kenapa? Karena hanya dengan tinggal tetap di dalam Yesus, orang Kristen akan dimampukan untuk melakukan apapun secara benar dan berani, tentunya terhadap sesama, apalagi kepada Tuhan. Senada dengan lagu yang tadi kita nyanyikan bareng-bareng, melalui bacaan kita hari ini, Yohanes menegaskan agar orang Kristen pada saat itu sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus Yesus. Ada dua alasan mengapa hal ini sangat penting untuk dilakukan. Pertama, agar ketika Yesus menyatakan dirinya kelak, umatnya beroleh keberanian dan tidak perlu merasa malu saat berjumpa dengannya. Sebab dalam kehidupan di dunia ini, mereka telah membuktikan juga mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan dengan baik dan benar. Kedua, dengan tinggal di dalam Yesus, umat Tuhan beroleh keberanian untuk berbuat benar. Karena dengan seseorang melakukan apa yang benar di dalam hidupnya Maka dia sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah seseorang yang benar-benar lahir Atau berasal dari Yesus yang adalah sang kebenaran itu sendiri Adik-adik teruna, tinggal di dalam Tuhan berarti kita hidup di bawah naungan kasihnya Dan lekat dengan Firman-Nya. Kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya dan dimampukan untuk melakukannya. Itu artinya, di dalam seluruh keberadaan, baik di rumah, gereja, sekolah, atau di tengah pergaulan kita sekalipun bersama teman-teman kita, kita akan selalu yakin dan berani melakukan perintah firman Tuhan. Kita akan menjauhi dan meninggalkan segala yang jahat sebaliknya kita selalu suka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan hari ini renungannya itu aja tetap ingat ya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus tinggal di dalam Tuhan Yesus sehingga kehidupan kita memancarkan kasihnya Mari kita tutup dalam doa Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mengucap syukur karena kami masih boleh dilayakkan dan diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah kami tetap bisa berada di dalam Tuhan Yesus. Kehidupan kami kami serahkan kepada tangan kasih-Mu sehingga kami selalu bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan sikap tingkah laku kami boleh mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini kami mohon berkat Tuhan, Kesehatan, kekuatan, ketelitian, kebijaksanaan, serta kejujuran dan hati yang tulus untuk membantu sesama kami yang membutuhkan hari ini. Dan biarlah dengan kehadiran kami di hari ini, di dalam kehidupan kami selalu bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Nilai kami ya Tuhan, tolong ampuni segala dosa kami, di dalam nonton Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu memakai maskernya jika keluar rumah. Itu aja. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.